serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan informasi terbaru kabar baik dan bahagia seputar Leslar tentunya baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini kita mendapatkan tentunya kabar spesial para sahabat yang perhatikan kemarin Bunda Lesti dan Papa Bilar ini tentunya foto bersama, nih. Wow, kira-kira ada kejutan apa lagi? Ada project apa lagi, nih, yang tentunya akan disuguhkan oleh Leslar Entertainment. Bismillah, apapun itu, kita doakan yang terbaik ya untuk idola kita. Semoga lancar dan sukses. Dan, self banget ya, penampilan Bunda Gundalesti. Masya Allah, makin cantik banget ya. Kita lihat slide berikutnya di Zoom. Idola kesayangan kita emang bukan kaleng-kaleng. Cantik dan ganteng, kita doakan yang terbaik untuk Lesti dan Pilar Momen ini diunggah kembali oleh akun reningsi Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Masya Allah gelis sama kasepnya Abang Al-Fatih Katanya itu luar biasa banget idola kesayangan Hingga komentar pun banyak sekali diberikan Salah satunya dari akun Hamidah6418 mengatakan Masya Allah calon ibu atau Bapak Bupati ancur. Amin Masya Allah banget ya Ini mah memang luar biasa The best banget nih idola kita Kemudian disimak juga persahabat Ada momen spesial Dari Bunda Lesti dan Papa Bilar Yang mengucapkan selamat ulang tahun Untuk Kailia persahabat ya Dan pasti ya, warga Konoha Bukan Salfok sama Leslar Tapi sama Abang L kita lihat tuh perselabat ya, Abang El di belakang pandanya lagi guling-guling. Aduh, Masya Allah banget ya. Ini mah tentunya lucu dan menggemaskan Abang Fatih. Kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan oleh akun si Joni Barber. Di situ mengatakan, Salvox sama yang botak-botak di belakang gemes katanya tuh. Hingga banjir komentar juga di unggahan ini. Dari akun Yati da Surya tidak 10297700 mengatakan, masya Allah di belakang ada gunawan anteng main sendiri pengen curi baik katanya tuh ya saking gemasnya. Dan kita lihat juga komentar berikutnya dari akun Instagram Unifitri Anoskar 166 mengatakan ada si bomen lagi asyik di belakang. Aduh masya Allah banget ya warga Konoha. Ini Salvoknya dengan abang El yang lagi asik sendirian di belakang pandanya, masya Allah. Dan selanjutnya para sahabat kita lihat juga info dari Sofi nih, persahabat ya. Diingatkan kembali untuk warga Konoha, pecinta leslar, jangan sampai lupa untuk menyaksikan acara Sofi yang akan disiarkan tanggal 9 September pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Di RCTI Indosiar, Sofi Live, dan Youtube Sofie Indonesia Jadi jangan sampai lupa persahabat ya Leslar akan tampil di acara Sofie disiarkan secara langsung Di dua TV nasional RCTI dan Indosiar Ada juga di Sofi Live dan Youtube Sofi Indonesia Yuk jangan ketinggalan Bakal ada penampilan spesial dari Lesti dan Rizky Bilar untuk kita semuanya Kemudian juga persahabat kita lihat di sini ada momen spesial semalam Abang El saat di rumah Mama Iis Dahlia Wow lagi digendang oleh Kak Salsa nih persahabat ya di rumah omaknya Masya Allah Bang El selalu menjadi pusat perhatian semua orang nih emang lucu dan sangat menggemaskan sekali Abang L. Dan ke kabar berikutnya para sahabat kita lihat di unggahan Hip 500 ini mengabarkan soal Rizky Bilar yang pernah dianggap sepele saat casting. Begini perjuangan Rizky Bilar ketika belum tenar. Ini ada di vlog Para sahabat ya. Papa Bilar menceritakan bahwa Bapak Bilar pernah dianggap sepele saat casting merasakan casting, persahabat ya Papa Bilar ternyata hanya formalitas seolah-olah nge tapi itu tidak di-record persahabat ya, titik mulai aja sampai tentunya ekspresinya kaget banget ya tetap kita tentunya bangga dengan Papa Bilar perjuangannya luar biasa dan alhamdulillah sekarang ini siapa sih yang gak kenal dengan sosok Rizky Bilar, pasti semua orang tahu sosok Rizky Bilar dan Alhamdulillah mudah-mudahan bersahabatnya semakin sukses ke depannya untuk Papa Bi Dan selalu memberikan hal-hal yang baik untuk orang lain Kita simak di kolom komentar banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan Kita lihat dari akun adalah Putri04 mengatakan Kata-kata aku dulu ya, siapalah aku, banyak yang ngalamin dengarnya langsung macjelup beda kalau udah sukses mau ngapain aja udah kesorot ya katanya tuh masya allah dan kita lihat juga ke komentar berikutnya dari akun neneng mengatakan masya allah tabarakallah papapnya abang El insya allah kedepannya selalu memberikan hal baik ke orang lain ya papapnya abang amin doakan yang terbaik ya untuk Rizky bila dan berikutnya jangan lupa juga untuk warga Kuruhha Mendukung Bunda Lesti Kejora di Ajang Bandung Music Award Alhamdulillah Lesti Kejora masuk nominasi di penyanyi dangdut solo wanita terpopuler Kita semua wajib dukung, yuk ramaikan di kolom komentar nama Lesti Kejora Kita juga masih menunggu cidukan terbaru Hingga kabar baik berikutnya, jangan kemana-mana Terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan informasi terbaru